contoh anak wong Jombang. Arek lanang teko Jombang cinta karo arek wedok teko Lamongan. Nah. Mesine harus dinikahkan kan? Ya. Oke, sebuah pernikahan. Lah wong lanang arek iku jange dinikah nang kok diijabno nang na, omah arek Nolamongan. nang Lamongan. Lek teko Jombang ku nang Lamongan liwat Pundi nggih, enake. Liwat Madi. Ler, liwat Kulon apa liwat Ler apa liwat Liwat Kilen nggih. Lek kok Jombang ku lek liwat Kulon berarti liwat Pundi? Kabo. Gunung Megat. Nggih. Kawani wani Gawani, eh ojo liwat gunung pegat, nak. Bapak mbak, anakmu lho gurung dinikah, no. Kok liwat no gunung pegat, ya pegatan anakmu, woh. Dianggap situasi itu membawa kecelakaan pada kepribadiannya. Ini kepercayaan mbak. Mbak Tuhan menyembahnya, dan langsung mbak Lewat nah, Did Lamongan, lewat Melaki ya, ya, ya, ya, gundi, lewat Mojokerto, mantuk, enggak, lewat Melaki, berarti lewat Mojokerto, karena Melaki yuk, Kak Isot, Kak Isot ditembusnya, kata kau, Mojokerto, Pak, Bu, iya, ya, lah, lewat Mojokerto, kutu, lewat Mojaku, oh iya, terus, apa, oh, lewat Mojaku. Ono oh, kali gunting ternyata <laughs> anakmu diliwat no mau jagung gurung dinikahnya, no, no kok nijapnya no ada kuno, ada no kali gunting ke gunting anakmu kok mbak bu, ini yang namanya penyembahan, tapi tidak dirasakan bahwa itu menyembah mbak arek itu loh mbak gak diterusno. Pare iku wis ngene, Mbah. Mertos ngene. Pare iku wis hamil, Mbah. Lonu ta. Mboten enten talan maliwat dukur mboten enten. Oh, ngene ae, milih koniwaddi. Wis mau cukratan ae, coba mbek nglencer pisan. Ya wis, gak popo ngene. Engko nggawa ayam siji. Cekelen Cancangan si kile subuh ini canggah, cancanan. <tuk> awak mulai mesti kau kali gunting, mu dunia dice, kendaraannya cuma laku dice. Leher nenek no gunung, Munio. <tuk> Bismillahirrahmanirrahim. Aku kak teke ayam, rendak opo. Oh, aku mang ayam si di diteke. <tuk> <tuk> Ngomong aku kak teke ayam, rendak opo, teke. Bala supaya enggak katut nang manten muamun ini Bismillah bang. Mari ngono kendaraamu melaku bang. Nah Louis melaku aja harus dicurlo. gawon mana? Ini gula jeninging ngakali ya bapak <laughs> ya <laughs> ngakali. Akhirnya ayamnya tetep digo Sana ayamnya ayami ya pirang bilang jam dicancang si gilem itu bang. Pak bu demi kepercayaan Wong ini gue, gue sing diarani menyembah Allah lewat kepercayaan